assalamualaikum sobat aski sering lupa tinggalin PC laptop kita seperti ini yuk kita bikin timer otomatisnya bagaimana caranya langsung disimak aja ya langsung kita klik aja ya Windows plus R kita klik kita pakai dengan rumus shutdown minus s minus t terus detik ya. Saya akan coba 10 detik aja untuk mematikan otomatis PC atau laptop. Nah berhasil ya. Silakan dicoba, semoga bermanfaat sobat.